service netbook ASUS X200M kraftakannya dicolok charger, lampu indikator menyala tapi tidak mau ditekan tombol power tidak ada respon sama sekali yang harus pertama kita lakukan adalah bongkar netbooknya kemudian sudah dibongkar keadaan seperti ini dan harus kita lakukan adalah flash bios ini ingat, jangan salah, flash BIOS ini sudah saya flash BIOS dan saya akan mencobanya semoga berhasil saya coba pasang dulu kita pasang kita rapikan kita mau mencobanya semoga berhasil Keputatannya tidak mau Ditekan tombol power Untuk Asus X 200 X Kita mulai dengan batang ini Kita kan tombol power. Oke, okay. sudah menyala. Demikianlah caranya cuma flash bios pada netbook Asus X200M. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komennya.